Halo sobat AKM, sekretaris ya. Ini saya akan motovlog ya. Melalui jalur lingkar timur Kuningan ya? dengan teman ibu saya. Saya guys. Kita lakukan ya. Nah. kita sampai sampai tujuan guys ya. Saksikan perjalanan kami melalui jalur lingkar timur Kuningan. <tuh> Hiromoniro so min, sekali kalau kau tua, loh. Walaupun Di depan kita akan menemui perempatan pelok kanan, kita akan ke kejar atas pelok kiri, kita akan cindang laut lurus, kita akan ke Ciawi Gebang, kita akan lurus ke arah Ciawi Gebang. Ciawi -Gebang. Bertemu perempatan lagi, belok kanan kita ke pasar Cilimus, belok kiri kita ke Ciawi Gajah, lurus lagi bos lurus menuju Kuningan via jalur belakang. belok kiri kita akan ketimbang belok kanan kita akan ngojai dan berendam di sangkan nurib ya kemudian air panas kita akan lurus ke arah kuningan kota Kita akan ke Japara tiga kanan kita akan ke Sangkanurip, tiga belas, dan berendam air hangat di wilayah tiga Jawa Barat. belas, berendam di Sangkanurip. di depan kita bertemu perempatan lagi, lihat di depan sana ada bukit yang dibelah kalau kita belok kanan kita ke gara tengah, kalau kita belok kiri kita ke jabara kita lurus melewati bukit yang dibelah Kita telah melewati bukit yang dibelah. Dan kini kita bertemu perempatan lagi. Pelok kanan kita ke garat tengah. Pelok kiri kita ke lewi sembung. Kita lurus lagi guys ya. Lurus lagi bos adit lurus. Adit mengedit fotonya jadi agak gelap supaya puncak gunung selametnya terlihat walaupun memang tidak terlihat tapi lihat di ujung tanda panah merah disitulah puncak gunung selamet Lagi guys, belok kanan kita akan kecil aja, belok kiri kita akan ke Cikubang sari, kita akan lurus lagi, lurus sirotol mustakin jalan yang lurus banyak perempatan. Sampai di tugu Santika, belok kiri kita akan ke Ciawi Gebang melewati terminal Ancaran. Belok kanan kita akan ke tujuan kita, yaitu Kuningan, Kota. Jangan tanpa lampu merah, seperti jalan tol. Kita bertempur lampu merah juga. Pelok kanan kita akan ke desa Padarek, pelok kiri kita akan ke Kuningan, lurus kita akan ke Cirendang. Oh. Oh, di depan kita akan menemui perempatan lurus kita akan ke Uniko Universitas Kuningan belok kiri kita arahkan ke arah Ciledug via Ancaran belok kanan kita akan ke Jerebon atau Kuningan Kota Kita menemui pertigaan di sini. Kalau belok kiri kita akan ke Lebakardin, Kardin, Awirarangan, Pasar Baru dan mentok rumah sakit 45. Kita akan lurus ke bundaran Ci Sebentar lagi kita sampai di bundaran Cijoho. Bila belok kanan kita akan ke arah Cirebon, belok kiri kita akan ke Kuningan Kota, bisa juga ke Cikijing. Lihat pelang itu. Lihat. Ada pertigaan di depan, sebelah kanan ada bang jabar. Jika belok kiri, kita akan ke Lebakardin dan Rumah Sakit Cuanda. Kita akan lurus ke pendapat Kuningan Kota. Kita sudah berada di Kota Kuningan. Sebelah kanan ada SMP 1 Kuningan. Pelok kanan kita akan ke lembur Sukun. Pelok kiri kita akan ke stadion. Kita akan lurus. Ada pertigaan di depan sebelah kanan saya pendapat kuningan sebelah kiri kalau turun ada SMA 3 dan stadion kita akan lurus ke arah tamko taman kotak kuningan kalau kiri kita akan ke awirarangan jalan aruji di situ ada samsat kuningan ada SMA 2 itu musgoro kita sudah berada di pusat kota Kuningan belok kanan kita akan ke Semakar atau Jalan Syekh Maulana Akbar belok kiri kita akan ke Pasar Baru walaupun pasarnya sudah lama tetap saja dipanggil Pasar Baru kita akan lurus bos <tuh> Kita berada di pertokoan Kuningan, kita belok kanan. Kita akan ke arah Cigugur dan ada Masjid Agung Syarul Islam. Kita belok kiri dari Tospesma Terbit ini, kita akan ke Windu Haji. Kita akan lurus melewati Tamkot dulu, guys. merah gotong royong atau tukang jamu jika lurus kita akan ke kadu gede lewat dharma dan ciamis belok kiri kita akan ke pasapen kita akan belok kanan ke lembur sukun tujuan kita tengok sebelah kiri jalan ada pelang menuju Objek wisata Cigugur, di Cigugur banyak tempat wisata. Bisa juga kita ke Palutungan, mampir ke Kuningan, coy. Ini Angkot 04, ngalangin saja, kita akan bertemu di perempatan di depan, kita lurus, kita akan ke kuburan atau makam, kita belok kanan, kita akan nostalgia bos adit, masa kecilnya di situ. Kita tekan belok kiri ke arah lembur sukun. Di depan ada tikungan tajam. Kalau kita lurus kita akan ke ketikukur. Di situ ada pabrik tahu sebelah kirinya kita ada Astana Grek kuburan gitu loh. Kita akan belok kanan ke Lembur Sukun tujuan terakhir kita. <tuh> Sini saja narasi saya, AKF Robotik. Sampai jumpa. Bye.